Namo Buddhaya, Rahayu Sabin Bumati Kalsing Repetong, Nirin samtikola. Jumpa lagi bersama kami, Seperti Tuan di channel The SPP TV. Channel yang membahas tentang Ilmu Spiritual dan Budaya Sebelum lanjut, jangan lupa untuk.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 adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi bunga, buah dan lain-lain dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri Seperti serial untuk minuman beralkohol, Buah untuk jus dan wol atau kapas Untuk penenunan dan pembuatan pakaian Petani adalah singkatan yang ternyata dicetuskan oleh presiden pertama Indonesia yakni I.R. Soekarno Petani merupakan sebuah akronim dari penyangga tatanan negara Indonesia Kepanjangan dari petani ini diberikan Soekarno pada tahun 1952 Meskipun begitu, Soekarno tak bisa disebut sebagai pencipta kata petani karena sebenarnya kata petani sudah lama dan dipakai jauh sebelum Soekarno memberikan arti dari kata petani Berdasarkan primbon Jawa Terdapat hari-hari dan waktu yang baik untuk berjata tanam Hari-hari itu juga akan menentukan tanaman apa Yang harus ditanam supaya hasilnya akan baik Selain itu ada pula perhitungan menurut neptu dan pasaran. Sehingga, orang Jawa tidak sembarangan dalam menanam sesuatu. Salah satunya dengan menggunakan perhitungan Pranoto-Mongso. Pranoto-Mongso merupakan sistem penanggalan atau kalender yang dikaitkan dengan aktivitas pertanian khususnya untuk kepentingan bercocok tanam atau penangkapan ikan Kalender Rana Tomongso disusun berdasarkan pada peredaran matahari Kalender ini memiliki satu siklus dengan periode 365 hari atau 366 hari Kalender ini memuat berbagai aspek teknologi dan gejala alam lainnya yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha tani maupun persiapan diri menghadapi bencana, seperti kekeringan, wabah penyakit, serangan pengganggu tanaman, atau banjir, yang mungkin timbul pada waktu-waktu tertentu. Pranoto mongso merupakan sistem penanggalan pertanian yang terdapat di Jawa. Sistem kalender ini merupakan kearisan lokal yang digunakan untuk menentukan musim bercocok tanam. Selain ini, berdasarkan ilmu astronomi, supaya dapat mengolah lahan secara efektif dan efisien, pranoto mongso berasal dari kata pranoto yang berarti aturan. Dan mongso yang berarti masa atau musim. Jadi tanoto adalah informasi tentang perubahan musim yang terjadi setiap tahun. Informasi ini akan digunakan oleh petani ataupun pelaut dalam pekerjaan mereka. Tanoto mongso tidak hanya terdapat di Jawa. Daerah lain juga mengenal sistem kalender serupa dalam istilah yang berbeda suku Dayak di Kalimantan Barat mengenal sistem kalender dengan sebutan Papan Katika suku Bali disebut Pariko suku Batak mengenal dengan perhalaan dan sejumlah daerah lain memiliki kalender serupa dengan nama sesuai daerah setempat Sistem kalender di sejumlah daerah itu memiliki fungsi yang sama Yaitu sebagai pedoman masyarakat dalam kegiatan keseharian mereka Kalender Ranoto Mongso dihitung berdasarkan atas peredaran matahari Tanpa didukung teori-teori pertanian modern dan alat-alat pertanian modern Ranoto Mongso adalah sistem penanggalan dengan menjadikan alam sebagai petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh petani pada saat ingin menanam Sistem ini meneliti kecermatan dan kepekaan Indra petani Karena mereka harus mengamati, merasakan, membaca alam Agar memahami penonton mongso Indra harus lihai memahami segala macam perubahan yang terjadi di alam seperti desir angin, hijau burung, maupun cahaya matahari yang dapat menjadi petunjuk petani secara umum, pantau mongso terbagi menjadi empat musim atau mongso yaitu musim hujan Rendeng Pancaroba akhir musim Mareng Musim Kemarau Petigo Dan musim pancaroba menjelang hujan Labuh Sistem penahuan pertanian ini tergoreng belia. Panoto Mongso mengenal siklus tahunan dalam pertanian Dalam siklus ini terdapat dua mongso Atau waktu yang terdiri dari simbol-simbol yang berbeda-beda Sebanyak 12 mangsa ini diantaranya mongso-koso berumur 41 hari. Biasanya para petani pada musim ini mulai membakar sisa-sisa patang padi di sawah dan mulai bertanam palawija. Mongso-koso ini memiliki watak sesetyo murco ing embanan atau permata yang terlepas dari cincin pengikatnya. Watak ini menggambarkan kondisi daun yang berkeguran Biasanya musim ini ditandai dengan belalang yang mulai membuat lubang dan telur Mongso Karu berumur tiga hari Sindu noto menuliskan di musim ini manusia mulai resah karena alam yang kering dan panas Musim ini memiliki watak, pentolo rengko yang berarti tanah retak dan berbongkah. Banyak pula yang menyebutnya sebagai musim paceklik. Di musim ini biasanya palawija yang ditanam oleh petani mulai tumbuh. Meski panas, pohon randu dan mangga mulai bersemi. mongso ke-3. Ketelu. ketelu berumur 24 hari. Di musim ini paceklik semakin memuncak musim ini memiliki watak Suto manut impopo, yang berarti anak yang mematuhi ayahnya. Watak ini menggambarkan palawija yang mulai tumbuh mengikuti turusnya. Sebagai tanam palawija sudah bisa dipanen pada musim ini. Pongokd apat memiliki umur 25 hari. Kesabaran para petani diuji pada musim ini Di mongso ini digambarkan sebagai Waspok kemembang droning kalbu Atau air mata yang tersimpan di hati Meski demikian Musim ini merupakan akhir dari kemarau Para petani biasanya mulai menyiapkan Bibit-bibit tanaman padi Masyarakat menandai masuknya mongso kapat Dengan banyak burung pipit Yang membuat sarang dan bertelur Pohon randu juga mulai berbuah Mongso Kalimo Mongso Kalimo berumur 27 hari Di musim ini hujan akan mulai turun Watak dari Mongso Kalimo ini adalah pancuran mas sumur Di jagad atau hujan yang tersebar di bumi Para petani biasanya mulai mengolah sawah dan membuat irigasi mereka juga mulai menyabar benih padi, gagah, atau pagi lahan kering. Di musim ini pohon asam mulai tumbuh daun muda, ular dan ular juga mulai keluar. Mangsa kanem, umur mangsa kanem ini cukup panjang, yaitu 43 hari. Curah hujan semakin tinggi. Watak dari Kanam ini digambarkan sebagai rasa mulia kesucian Atau rasa mulai dari kesucian Watak ini menggambarkan musim yang indah Karena banyaknya berkah dari alam Meski harus bekerja keras Para petani menggarap sawahnya dengan bergembira Musim ini biasanya ditandai dengan banyaknya burung belibis mencari makan di kolam Limpas juga banyak ditemukan di Parit. Mangsa kapitu, mangsa kapitu memiliki umur 43 hari. Mangsa ini masih menjadi bagian dari musim penghujan. Watak dari mangsa ini digambarkan sebagai pisau kentar ing maruto atau racun yang terbang tertib angin. Pada mangsa ini banyak orang tertular sakit. Bencana merupakan banjir dan angin ribut juga sering muncul pada musim tersebut. Mongsokawuloh, Mongsokawuloh berumur pendek sekitar 6 sampai tujuh hari. Musim ini digambarkan sebagai adron, adroning kayun, atau tersebar merata di dalam hati. Para petani bergembira karena tanaman padi mulai berbunga. Mongso kawulok ini juga memiliki tanda alam berupa banyaknya kucing yang kawir Mongso kesongo Mongso kesongo memiliki umur 25 hari Para petani bergembira karena padinya sudah siap untuk dipanen Musim ini memiliki wedaran wacana mulio Atau terseratnya kabar gembira Pada masa ini sebagian padi sudah mulai berbunga Sebagian lagi sudah berbuah Tanda alam dari mangsa ini adalah munculnya serangga seperti tongger, jangkrik dan Kangsir yang terus berbunyi Mongso K10 memiliki umur 24 hari Musim ini juga menandai berakhirnya musim penghujan Musim ini memiliki watak gedong minek droning kalbu Atau buah hati di dalam hati para petani sibuk menjaga padinya dari serangan burung pipit. selain itu musim ini juga ditandai dengan banyak hewan yang hamil dan burung yang bertelur mongso desta memiliki umur 23 hari musim kemarau sudah semakin dekat musim ini digambarkan sebagai sesetyo sinaraweda atau permata hati penuh kasih sayang di musim ini burung-burung menyuapi anaknya yang baru menetas. Adapun para petani akan sibuk memanen padinya pada musim ini. Mongso soto burung-burung 41 hari. Musim kemarau dimulai pada mongso ini. Mongso ini digambarkan memiliki watak tirto sah saking tasana Atau air yang menghilang dari tempatnya. Hujan tak lagi turun di musim ini. Cuaca yang panas dimanfaatkan oleh para petani untuk menjemur gabah untuk kemudian disimpan dalam lumbung. Musim ini juga digunakan oleh petani untuk mulai bertanam palawija. Banyak pertanyaan terlontar apakah pranoto mongso masih relevan untuk saat ini. Dari tutur nilai yang kami ketahui. Di era globalisasi sistem pertanian pranotomongso mulai ditinggalkan oleh petani Adanya pemanasan global menyebabkan musim menjadi menyimpang Dari musim kemarau menjadi hujan atau musim hujan menjadi musim kemarau Pemanasan global menyebabkan mongso mulai diupakan petani Saat ini Masyarakat dituntut untuk berpikir terbuka, bahkan petani dituntut memiliki wawasan internasional. Hal ini dilihat dari bibit, pupuk, dan cara tanam yang mulai mengadopsi asing. Kearisan lokal yang diperoleh dari nenek moyang mulai ditinggalkan, karena musim yang berubah-ubah setiap tahunnya dan susah ditebak. Namun begitu, masih ada petani yang menggunakan atau mongso dalam zaman modern, ada nikmatnya untuk berhenti sejenak dan menikmati kebudayaan yang tentunya mengingatkan kita akan asal-usul serta nenek moyang. Jadi jangan lupa menikmati keindahan budaya Ndoro. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dan membagikannya ke komentar Ndoro dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan Itu dilanakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu sangungjumadi Resnir bedo, nir ing sambikolo Pongan jikang pinus di Sedoyo peparingi musti Selatih kakung Tindak randuk kak nyawi In my heart, alone.